Bilar di Bilar disini Ketika Betul banget Gitu doang Betul banget terus Gimana sih uh, tanggapan Kak Bilar tentang konser yang kalian ini? Ya yeah, seru banget sih ya, maksudnya uh, Dinasier emang benar-benar sangat mempersiapkan hal ini gitu. Terlihat dari acaranya emang ada secara konsep dan memang seperti tadi semuanya 80% berjalan lancar, tinggal berapa Nah, kan katskibilar tuh jadi salah satu <inaudible> support gitu loh di uh, acara konser yang kaleztri. Gimana sih perasaannya menjadi bagian dari konser yang kaleztri? Ya, okay. uh, pasti uh, awal-awalnya nggak <tuk> banyak sih, karena memang uh, mereka juga ngajak saya untuk hadir uh, atau membantu mm -hmm. sosok acara ini juga baru mm -hmm. hari ini juga. Proses, uh, dadakan ya jadi ya, ya termasuk transport juga termasuk kalau bersama perjalanan jalan yang kotor sedang juga bisa membantu uh, jadi bagi bisa jadi bagian dari acara perayaan ulang tahun nah kan Karis Kibilar itu menjadi model di video clipnya single terbaru Kales itu